halo halo selamat malam halo, selamat, selamat malam hari selasa uh, seperti biasa setiap hari selasa waktunya ngobrolin web ngobrol kali in ini web. bersama ya kali ini bersama saya Riza dan kali ini ada Eka. yang kurang ya kayaknya ada uh, yang kurang, ada yang, kurang, ada yang lagi liburan hari ini. <laughs> jadi berhubung uh, apa Ivannya tidak bisa hadir, uh, jadi kita undang pemain pengganti. Ini pemeran spesial, bukan pengganti ya. Oh, yeah. Bintang tamu. <laughs> Bintang tamu. Jadi uh, biasanya tuh di akhir-akhir tahun gitu ya, ada banyak event uh, dari apa, dari salah satu ini apa, dari Google itu namanya deface dan malam hari ini kita senang banget bisa ngajak-ngajak ngobrol uh, Mas Danang dari Google jadi kita si halo aja halo Mas Danang halo nggak ada suaranya oh iya, halo uh, okay. okay. sorry agak agak -like. uh, ada <laughs> agak ngelag -like. halo. Halo. halo halo halo iya terima kasih ya udah mampir-mampir ya kita ngobrol-ngobrol malam ini tentang uh, salah satu event yang uh, apa ya yang sangat Uh, seru di akhir-akhir tahun biasanya September sampai Desember sampai ya. Desember ya. Ya, ya. ya. Wah sayang seneng banget nih diundang sama teman-teman web bisa sharing-sharing. Iya, ini banget. adalah salah satu apa? Salah satu hasil nyata dari kemarin kita habis ngumpul-ngumpul di Bali, mm, <laughs> terus di Bali. kita <laughs> iya terus kita bingung. Kita, Nanti kalau devfest uh -uh. kita mau bawain apa nih materinya nih gitu kan. Jadi akhirnya yuk kita ngobrol-ngobrol aja tiap minggu gitu nyantai-nyantai ngobrol. Ya udah jadilah ini apa acara ini gitu ya. Acara Jangan mingguan, lupa buat teman-teman. Uh, uh, yeah, ya, oleh kita yang sebagai apa Google Developer Expert uh, dalam web teknologis di Indonesia. Yeah. Jadi biar ada kalau mungkin kalau apa sih podcast atau acara-acara lain yang tentang web sebenarnya udah banyak. Hmm. Hmm. tapi mungkin ya. kalau dalam bahasa Indonesia belum sebanyak yang berbahasa Inggris kan ya jadi buat alternatif juga buat temen-temen yang pengen ngikutin dan khususnya dalam bahasa Indonesia bisa banget subscribe Iya, uh, yes. uh, uh. jadi kita butuh uh, apa kita mau kasih apa update-update kan update terkini dari dunia web yang sangat luas dan sering banget update-nya dan kita juga, juga butuh iya yeah. kita uh, sangat butuh uh, bantuan teman-teman juga kalau misalkan ada berita-berita menarik atau ada topik-topik menarik bisa langsung ke bit.ly/ngobrolin web. Nah, di sana nanti kita bisa diskusi juga. Oke, okay, sekarang kita menuju ke materi utama kita malam hari ini yaitu tentang Deves. Uh, Deves. Nah, Mas Danang, boleh ya. dijelaskan sedikit enggak Deves itu apa sih? Nah, uh, Devfest itu, wah ini sebenarnya Mas Riza lebih tepat sebelum menjelaskan. Cuman, uh, sebetulnya Devfest itu uh, tech Conference Event, uh, kita yeah. adakan annually, yang mengadakan mm -hmm. adalah teman-teman dari Google Developer Groups, okay. dan diadakan di seluruh dunia uh, di rentang waktu yang sama. Tadi Mas Riza sempat okay. uh, sampaikan juga, biasanya di akhir tahun, betul, kalau Devfest uh -huh. itu biasanya di akhir tahun diadakan oleh GDG, dan kita formatnya conference seperti itu singkatnya kira-kira. Oke, okay. nah kalau apa namanya uh, mungkin sebelum kita apa lebih detail kepada Devfest ini, Mas Danang ini kan salah satu apa sebagai community manajernya Google di Google kan yang ngurusin uh, komunitas uh, Google uh, di region uh, Indonesia Brunei ya uh, kalau nggak salah ya. Southeast Asia ya? Oh? Southeast Asia Indonesia Brunei. Indonesia Brunei. Indonesia Brunei. Oke okay, yeah. Indonesia Brunei. Nah. Boleh dijelaskan, nggak sih, apa uh, landscape-nya komunitas uh, yang di bawahnya Google atau Mas Danang uh, Urus ini apa aja? Dari mulai masalah GDSC, terus kemana-kemana gitu, ya. Siap, um, thank you banget, Mas Jadi, sebetulnya uh, kita ada di dalam komunitasnya Google itu mm -hmm. uh, di, di Developer Relations, gitu ya, namanya di yeah. divisi travel defl ya kita ada lima um, besar ini apa namanya uh, komunitas. Yang pertama mm -hmm. tadi sempat disebutkan ada Google Developer Students Club. Basically yes. itu kita punya setiap um, di beberapa universitas satu universitas punya GDSC-nya sendiri. Jadi GDSC misalnya Universitas Indonesia, GDSC mm -hmm. Universitas Lambung Amangkurat. Jadi uh, mm -hmm. dia per university. Nah, itu isinya students, uh, dan mereka boleh misalnya mau menerima teman-teman SMK mau belajar dari situ juga, diperbolehkan hmm, uh, okay. jadi membernya. Nah, untuk ke sana bisa ke halamannya GDSC, tinggal research-nya di Google, Google Developer Students Club, terus bisa cari uh, universitasnya yang paling uh, cep, uh, ada di situ gitu ya. Terus okay. kemudian, uh, nextnya setelah GDSC, kita ada Google Developer Groups. Ini uh, city-based, jadi perkota. Uh, di Indonesia sendiri ada sekitar 13 chapter, ada 10 chapter GDG dan 3 chapter GDG Cloud. Kalau GDG membahas di luar cloud lah, karena cloud itu ternyata yeah. banyak banget gitu ya. <laughs> nah, uh, Kita ada di Jakarta, Bandung, uh, Bogor, Depok, uh, Semarang, Yogyakarta, uh, Surabaya, terus ada di Bali, Makassar dan lain-lain juga. Uh, okay. Kalau untuk cloudnya hanya ada di Jakarta, Bandung dan Jogja eh uh, Surabaya se sejauh ini. Tadi hmm. Google Developer Groups nih. Terus sebetulnya kita ada juga namanya Google Developer uh, Experts. Nah, hmm. ini seperti Mas Riza dan Mbak Adi di sini. Jadi yeah. uh, Google memiliki teman-teman uh, experts Google Developer Expert yang di produk produknya tertentu, misalnya kayak di sini ada di web, uh, di cloud, uh, di Android, Android. Flutter, yes. dan, ya dan, dan lain sebagainya. Kemudian uh, kita juga ada akselerator, uh, sayangnya saya nggak hmm. handle secara langsung karena itu cukup kompleks. Tapi untuk startup, saya rasa Mas Liza adalah salah satu mentor favoritnya kita. Ya, yeah. okay. <laughs> Karena apa? Ya pengalamannya ya. Pertama uh, secara technical. Uh, menjalani, uh, sangat expert, dan secara startup juga sangat expert, jadi pengetahuannya uh, keren banget. Dan terakhir, okay. yang paling saya banggakan itu Women Techmakers, basically hmm. untuk batu uh, supaya program, program kita itu diversify. Uh, harapannya kita bisa meningkatkan uh, lebih banyak peran perempuan. Gitu sih, Mas. Hmm. Oke, okay. dan saya juga ikut mentor kemarin yang tahun lalu ya. Udah. <laughs> memang favorit memang. Ya. Ini harus harus diversity, harus lebih banyak lagi orang yang <laughs> lain. Jangan saya terus ya. <laughs> nah, ini ini seru banget nih. Jadi ada beberapa teman atau beberapa orang yang uh, apa ya, yang uh, komen gitu ya di sosial media di mana gitu. Sering banget nanyain gimana caranya jadi jadi Nah, ini Mas Danang ini yang harus dideketin ya. Jadi harus Ketemu orangnya langsung ngajak kenalan aja nih nah, Ini orang dalamnya yang bisa mengubah kalian menjadi GDI, <laughs> karena GDI itu... Atau karena ya, yang... ya, ya Balik ke topik first tadi ya Mungkin <laughs> uh, pertama pertama kali datang sebagai apa peserta Atau mungkin bantu-bantu mm -hmm, jadi volunteer Nah dari yeah. situ bisa <laughs> Jenjang karirnya Jari -jari ya Jenjang karir jenjang menuju, menuju GDI gitu ya <laughs> Bisa dari situ maksudnya bisa networking mm -hmm. terus nanti uh, bisa di reverse sebagai JDI karena proses referensinya harus melalui Googler ya. Iya. Yeah. Ada syarat tertentu enggak sih Mas lagi, uh, Mas Danang untuk uh, apa menjadi JDI? Nah, sebetulnya kalau kita bahas lebih ke JDI, uh, mm -hmm. dia uh, yang idealnya uh, dia memiliki dua kualitas Mas. Yang pertama, yeah. again dia expert Berarti ya memang, sudah okay. ada expert, expert di bidangnya uh, expertnya sampai di mana uh, kita harapkan uh, paling mudah adalah dia bisa mengajar di tingkatan intermediate dan advance, bukan cuman one-on-one, okay. harapannya begitu okay. dan yang kedua ada jiwa komunitinya gitu, hmm. ya seperti Mas Riza dan Mbak Eka di sini, bayangkan ini Selasa, setiap minggu kita ngobrol-ngobrol begini, kalau nggak ada jiwa komunitinya nggak akan, akan melakukan hal ini gitu, ya kan Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, ada banyak lagi, apa, panutan-panutan ya? Ada sidik dari Android, ya kan? Ada, ya. Uh, ada Imre juga dari cloud, Giri, ya? banyak lah. Uh, oh. uh, jadi, kita, uh, kalau kita mah uh, web ya bertiga ya, sama Ivan yang malam ini tidak hadir. Oke, okay. nah sekarang uh, kita kembali ke DevFest tadi. Apa itu DevFest Sudah terus, uh, kenapa? Kenapa uh, Google mengadakan uh, event ini? Ya, that's a very good question, yang saya sendiri belum clear jawabannya, <laughs> Oke. Okay. tapi uh, karena, karena saya nggak pernah nanya kenapa, itu itu very good question, cuman memang uh, selama ini kan kita butuh uh, yang semamawan saya, kita butuh kayak satu event puncak gitu ya, yang dimana uh, dari berbagai negara menyelenggarakan dan sebagai namanya juga festival, semua Uh, kompak dengan ya dengan uh, tema yang sudah disediakan. Karena dari uh, pihak Google sendiri kami menyediakan banyak resource lah ya buat teman-teman Google Developer Group untuk melaksanakan ya. baik tema atau dukungan sebenarnya yang paling penting sebenarnya dukungan dari GDE sih ya, dari GDE okay. ini buat speaks on the event juga itu sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, selain GDI, apakah kita boleh apply menjadi speaker? Jawabannya boleh banget sih mas. Uh, jadi, iya ya, ada beberapa yang saya lihat kayak uh, Medan, uh, Bandung hmm. juga kalau nggak salah itu lagi hmm. uh, opening slots buat siapapun yang pengen berbicara di GDG bisa sharing okay. di situ. Okay. Dan justru okay. pengalaman pribadi aku, <laughs> uh -huh. uh, apa uh, pertama kali jadi speaker beneran literally pertama uh, bicara di uh, tech event uh, apa secara live itu di DevFest 2019 di Bandung. Okay. Dan itu belum hmm. belum berstatus JDI uh, sih. GDI. Random aja hmm. jadi apa? Ya Twitteran gitu di Twitter di apa kenalan sama Tiwi dan Dimas dari JDIJ Bandung, terus ditawarin okay. jadi speaker. <laughs> ya udah gitu oh, doang. Wow. Uh, apa? Uh, kelihatannya karena bahas uh, pas lagi pernah nge-tweet uh, PWA atau semacamnya. Jadi, kebetulan topiknya cocok ditawarin, yaudah dari aku sih ya, iya aja, dan itu sama sekali belum, bahkan belum tahu jadi itu apa sih. Hmm, <laughs> jadi, uh, itu apa sih jadi uh, kan? pintu pembuka untuk menuju ke jadi kali ya? Bener gak sih? Iya, iya, iya. Itu tadi yang tadi tuh diambil yang tadi banget. Uh, soal rekomendasi uh, datang ke DFS dulu, itu diambil mm -hmm. dari kisah nyata. Kok oke, oke, oke, Dari pengalaman yeah, pribadi yeah, yeah. Hmm. Uh, mungkin bisa lanjut ceritanya. Eka, uh, apa pengalaman mengisi DFS uh, berapa kali dan di mana, dan topiknya mungkin ya, pokoknya cerita tentang pengalamannya aja. Mm, itu ya, pengalaman pertama yang 2019 di Bandung, dan mm -hmm, waktu mm -hmm. itu sepanggung. Uh, itu dia muncul orangnya sepanggung sama Ivan <laughs> waktu itu Ivan uh, udah bersatu sebagai JDI JDI uh, web mm -hmm. dan uh, present juga membawakan sebuah talk eh uh, pasti The Fest Bandung lupa talknya apa cuma eh uh, okay. justru itu pertama kali sepanggung bareng Ivan uh, <laughs> terus uh, selanjutnya uh, tahun lalu sih 2021 itu kan masih online ya masih remote online. semua Uh, waktu itu aku udah sebagai JDI, uh, ikut di acaranya teman-teman Depok, dan waktu itu formatnya uh, lumayan seru juga, baru pernah hmm. uh, dengan format workshop uh, itu lumayan cocok sih, menurutku. Karena kan itu online ya, jadi pesertanya juga ya. emang apa, di depan laptop udah buka laptop semua, uh, bikin workshop soal PWA dan workbox oh, gitu. Jadi benar. ya, baru dua kali sih. Oke, jadi uh, device ini bukan hanya tetok ya, tapi ada workshop juga ya, Mas Danang? Iya, jadi sebetulnya formatnya uh, lumayan bebas. Uh, eh, eh, bebas. Kita bisa ke workshop, kita bisa ke panel discussions, kita Oke. bisa juga exhibition misalnya mau membahas suatu topik. Uh, jadi uh, bebas, jadi modelnya conference saja, kayak konferensi oh, biasanya. Okay. Itu yang menentukan siapa? Apakah mau workshop atau uh, misalkan TikTok Talk atau apa tadi panel discussion? Apakah dari GDG-nya Organisernya atau, atau speakernya propose, atau gimana propose, itu? Gitu. Biasanya sih um, itu kita serahkan sama organisernya. Kadang-kadang organisernya juga tanya nih, speakernya lagi pengen bahas apa? Karena kan masing-masing tentu punya bersentuhan langsung dengan graduate level, terus kadang-kadang uh, dari, dari pembicara juga, uh, misalnya wah Gue abis nemuin ini nih, ini seru banget kalau di share nih gitu-gitu kan, ada sesuatu yang okay. yang kayak gitu yang yang yang gem banget yang pengen kita tahu kan, justru okay. uh, misalnya pengalaman dia dalam ngejalan satu proyek tertentu misalnya atau apa, mm -hmm. jadinya wah ada kayak gitu ya, ya sebenarnya okay. menarik begitu sih kayak, <laughs> iya ya. Jadi kita harus ini juga ya harus inisiatif ya. Wah kayaknya ini lebih seru uh, jadiin workshop aja deh gitu ya, uh, kita propose mm -hmm. ke, ke panitia gitu ya. Berarti kita okay. semacam ngobrol kali ya kalau kita sebagai pengisi acara. Kita ya kayak discuss sama uh, organisernya kan, GDG-nya kan, Betul. mereka yang tahu crowd nya kayak gimana, masanya uh, tertarik sama apa? Nah, kalau ngomongin uh, topik, kalau ngomongin topik, topik apa aja sih yang dibahas di DevFest, Mas Danang? Wah, ini menarik. Uh, kalau untuk topik sebetulnya lumayan luas. Uh, hmm. Basically ada semua uh, teknologinya Google ya. Jadi uh, kalau yang paling populer di Indonesia tentunya Android, uh, yeah. cloud, dan web. Dan okay. tentu next okay. ada juga teman-teman uh, banyak banget yang tertarik machine learning dan AI, hmm. terutama karena uh, para bapak-bapak dosen tercinta di universitas <laughs> kayak mewajibkan uh, oh, anak-anaknya. <laughs> iya, eh, eh, skripsinya AI ya. <laughs> oh, <laughs> <Terus>, oke. <okay. laughs> tema <laughs> seksi ya. Tema oh, menarik. Betul, huh? Hot topic. Okay. Betul, betul. Iya, yeah, yeah. jadi uh, karena banyak dipus ke arah sana, akhirnya banyak banget mm -hmm. yang belajar TensorFlow, short flow, machine learning, uh, JAX, jadi uh, tema itu juga menarik. Uh, tentunya mm. selain dari situ, kita juga misalnya mau belajar tentang Google Maps, ada Angular, uh, Assistant, Accessibility, banyak juga. Cuman yang paling populer pasti uh, Android, um, Web, dan Cloud. Mungkin nanti tambahannya kadang-kadang ada yang mau uh, belajar Firebase, ataupun Flutter. Yeah. Kayak. Flutter, oh. Nah, nah cuma kalau... mungkin uh, kalau web kan orang suka, uh, kalau khusus di web ya uh, mungkin ada orang salah uh, paham mungkin atau uh, bertanya-tanya kalau device teknologi Google apakah harus uh, Chrome only? Nah sebenarnya kalau web uh, lebih bebas ya kelihatannya maksudnya nggak harus yang ada di Chrome tapi apapun yang web API. Jadi kayak misalnya iya. kalau web API itu kan sebetulnya uh, kesepakatan uh, Berbagai stakeholder, ya. Jadi, misalnya Betul. ada pihak Google, ada pihak browser lain juga. Jadi, itu nggak uh, eksklusif uh, produk yang hanya ada di Chrome, cuma apapun hmm. yang di web API, teknologi web secara umum uh, yes. boleh dibahas sebagai topik. Betul, jadi nggak hanya apa yang berhubungan dengan teknologinya Google, misalkan uh, angular gitu ya, Formal, uh, apa base-nya dari Google, tapi... Lebih uh, umum ya, lebih umum gitu. Bisa semua topik yang berkaitan dengan web. Oke, okay. nah. Kalau uh, apa kalau pengalaman saya sendiri ngisi uh, DevFest itu kayaknya baru dua kali ya yang saya ingat ya. Yang pertama itu 2018. Itu seru banget. Wow. Itu saya ngisi di Jakarta. Iya, ngisi di Jakarta itu panggungnya megah sekali. Kayak kita kayak itu kayak anak band jadi ada panggung konser. Uh, vertikal ada ada yes. vertikalnya ke sana gitu jadi bisa jalan ke sana gitu udah gitu kan dikasih kaos disuruh lempar uh, disuruh bagiin jadi saya lempar aja kayak Oh kayak, <laughs> rockstar gitu <laughs> itu seru banget keren serasa itu serasa di Mountain View ya <laughs> <laughs> <laughs> kayak jadi acara Chrome Dev Summit gitu. <laughs> atau semacamnya <laughs> <laughs> serasa jadinya aku <anak> band gitu kan <laughs> ya terus kemudian uh, absen berapa lama bis itu pandemi dan terakhir di 2021 online 2021 online saya bahas tentang uh, web components kalau di 2018 saya bahas tentang tensorflow js jadi ada apa ada kaitannya sedikit dengan apa dengan mesin learning Masih juga learning. tapi di sisi Iya di sisi webnya hmm. gitu um, kalau ini ada pertanyaan bagus nih dari Lucky devs sekarang hybrid kan acaranya full online atau offline Nah, ini akan tergantung di masing-masing chapternya. Cuman okay. uh, sejauh ini kayaknya rata-rata uh, offline ya, in person. Offline. Ada beberapa yang dicoba buat di hybrid. Mirip kayak IO Extended kemarin. Oke, okay. oke okay. ini pertanyaan dari host kita yang ikutan juga. Yang Kalau ada teman-teman yang, yang iya lagi liburan mau nonton juga ya. Kalau ada teman-teman yang mau aktif gitu, jadi volunteer, mau bantu-bantu lah gitu, mau uh, terlibat langsung di event devest, itu kira-kira infonya bisa kita dapat dari mana atau kita mau approach ke siapa gitu? Ini very good question. Sayangnya kita memang nggak ke standarisasi proses seperti apa, tapi biasanya masing-masing dari Gdg akan opening volunteer di sosial media masing-masing. Yang paling sering oh. Semarang, Bogor, Jakarta oh. itu sering eh uh, ditunggu aja, kalau enggak nanti pas acaranya bisa approach uh, organisernya uh, okay. tanya sama mereka, eh saya pengen terlibat, nanti bisa dimasukin grup atau untuk next event-event oh. yang pasti bisa dilibatkan. oke, okay. jadi uh, mungkin uh, langkah pertamanya adalah gabung dulu ke komunitasnya ya, komunitas di masing-masing kota gitu ya yeah. nah, cara cari uh, apa komunitas GDG-nya gimana tuh kira-kira Nah bisa cari uh, di bisa dicari di gdg.community.dev atau Dev. bisa search aja ya. Bisa search aja Google yeah. Developer Groups. Nanti ada gdgcommunity.dev. Eh, di situ bisa uh, cek kayak masing-masing uh, di kota terdekat yang mana nanti bisa jadi member di situ dan setiap kali ada event ada apapun informasinya bakal dapat dari situ dari email. Gitu sih. Oke. Ini salah tadi copy paste-nya. Malah bisa dihapus ya, lagi. Kan? <laughs> <Gat <Gat Gdg .community .dev. Nah, ya. uh, jadi teman-teman kudu cari tuh di apa di kotanya masing-masing pertanyaannya kalau tidak ada seperti contohnya Mas Farhan di Kalimantan enggak ada GDG ya, ya. bisa bikin Ini baru bisa atau gimana nggak dulu sih dulu gitu saya uh, pengen bikin GDG di kota saya gitu ya ya, um, ya. jadi sebetulnya semua bisa pro propose. jadi misalnya hmm. nggak ada GDG di kotanya uh, mereka hmm. bisa bisa mengusulkan untuk ada, hanya saja tentunya nggak okay. bisa semua diterima. Uh, mungkin yeah. hints-nya yang aku bisa share, pertama kita berharap ekosistemnya memang sudah maju di situ. Jadi misalnya okay. memang okay. sudah ada teman-teman apa namanya komunitasnya lah ya. Karena tanpa komunitas gede gini sendiri juga nggak hmm. bisa hidup loh. Harus ada okay. yang lain-lain juga gitu sih kira-kira masa ada ibu kota ada. Aduh, calon ibu kota enggak ada jdi nya nih <laughs> <laughs> mungkin kalau dijadi ibu kota ada <laughs> ada ya harus ada ya eh, tadi gimana ada syaratnya sih syaratnya syarat? uh, uh, syaratnya, syaratnya sebetulnya uh, yang pertama uh, kalau untuk kotanya sebetulnya kita lebih banyak organisernya organisernya hmm. pertama uh, sudah berusia lebih dari 18 tahun kemudian okay. uh, yang kita harapkan dia sudah uh, profesional jadi sudah bekerja Oh, sudah uh, yeah. menjadi ya sudah menjadi uh, profesional kalau masih kuliah kan ada jadi EC gitu okay. uh, terus ketiga tadi uh, memiliki memang pengalaman uh, dan jiwa community yang pernah menyelenggarakan event-event uh, se sejenis yang berarti dia juga punya hubungan dengan graduate level nih sama teman-teman program yang lain tahu kenal dan mengerti uh, gimana mendapatkan inspirasi apa uh, aspirasi dari mereka dan membuat event yang tepat mm -hmm. gitu okay. sih itu aja jadi... Jadi tidak mesti harus ada GDSC dulu ya? Baru ada GDG gitu ya? Nah, sebetulnya itu menjadi pertimbangan, kan nanti uh, pasti minta pertimbangan dari community manager juga. Itu juga jadi salah satu. Karena kalau misalnya di kota tersebut, GDSC-nya nggak banyak gitu. Berarti kan uh, mungkin kita juga akan bertanya sama dia, oke, okay, berapa orang developers yang ada di sana? Ah, okay. Karena uh, kita juga, juga uh, pengen tahu seberapa Semarak, soalnya kalau nggak akan berat banget, Mas. Kebayang ya, mereka mau ngadain hmm. terus. yang datang tiga orang, yeah, 10 yeah, orang kan, lama-lama sesemangat semangat apanya juga. Kalau kalau dukungan masih ya? uh, <laughs> <laughs> ada, udah gini mah. Mending kita lihat, <laughs> oh berarti kita <laughs> harus yeah. ini ya. Tidak kita harus cari tahu apa? ya, target marketnya <laughs> terus berapa orang, kira-kira yang akan uh, apa yang jadi uh, developernya di sana, berapa orang gitu ya. Itu harus riset yeah. ya itu hmm. uh, sebetulnya kan kita bisa pasti kebayang ya kalau kalau kayak Mas Riza, Mbak Eka atau teman-teman yang biasa berkomuniti kan setelah datang acaranya mungkin uh, JS atau acaranya mana kan mulai terasa uh hmm. oh, ini cocok nih uh, ada masanya nih jadi gampang kalau kita okay. uh, mengadakan meetup dan ada kebutuhannya oh kayaknya banyak nih yang yang bisa karena yang kita harapkan GDG itu mandiri uh, uh -huh. bisa uh -huh. apa bisa menjalankan kelihatannya sendiri karena sebenarnya kan resource udah banyak nih mas kalau ya. nanti teman-teman daftar jadi GGG, sebetulnya ada kayak resource library, uh, mereka bisa ambil semuanya dari situ, mau bikin pembelajaran Android, mau bikin pembelajaran oh. Flutter, ada semua, tinggal diajarkan. Bahkan sampai oh. uh, code lab uh, slide, ada beberapa, mereka tinggal baca dan bisa uh, belajar secara mandiri. Gitu sih harapannya. Oh, Berarti bisa ya. mulai jadi, dari mati. komunitas lokal ya? Uh, bisa, kalau mau betul. Wah, menarik. Uh, oh, menarik sekali ya. Jadi, ini peluang nih ya buat teman-teman di daerah yang di daerahnya belum ada GDG gitu ya mungkin bisa propose supaya bisa dapat materinya juga gitu tadi uh, ada Mas Darang sempat bahas code lab. code lab itu mas uh, code lab itu ini sih mas jadi uh, kayak semacam uh, tantangan coding lah ya gampangannya jadi oh, uh, ya, di okay. situ mereka bisa mengikuti misalnya ada material tertentu nah nanti uh, hmm. ada materinya terus ada uh, semacam kuisnya jadi aktivitinya memang dirancang seperti kurikulum untuk mereka step by step uh, tapi mereka ya. langsung praktek ya berarti ya oh, bisa lebih besar oke okay. oke okay. nah ini ada ada jdi uh, <laughs> Banyak GDG malam ini ya. <tuh> Lohis. Ini GDG. Ngomongin, ngomongin politik yang... dia langsung hadir T. T. T. ya. <tuh> <tuh> <tuh> Luar biasa. <tuh> <tuh> <tuh> Itu di Pedang belum ada ya GDG ya? <tuh> <tuh> <tuh> belum. belum <tuh> Bikin dong. <A>. Umre <tuh> dong. As. Wah, di, di, di Amerika nih jam berapa nih? Subuh ya kali ya. Subuh ya. Ya, lah, jam, 8 jam, pagi jam, pagi, ya? jam 8 pagi kayak jam delapan pagi gede semua sininya iya termasuk yang nonton juga gede ya ampun nah ini pertanyaan dari host kita juga Chrome Dev Summit tahun ini kan udah nggak uh, lagi nggak ada lagi ditiadakan ti, terus diganti dari uh, tim dari Chrome Dev itu Dev. Di, bisa disebar ke ke event, event in person ya iya yeah kalau eh, jangan cuma Jakarta ya di kota-kota yang lain juga bisa ngadain eh, apa, ngadain event meskipun bukan DevFest atau bukan eh, GDG gitu ya ngadain aja misalkan Surabaya JS atau Jogja JS atau eh, apa ya eh, misalkan Go Jakarta lah atau apa gitu bisa ngadain eh kalau Go termasuk Chrome ga ya yang web ya, yang web, ya misalkan front end gitu ya, uh, apa React ID misalkan mau bikin gitu kan, bisa uh, ada kemungkinan uh, dapat apa, uh, dapat peluang untuk mengundang uh, uh, expert dari uh, tim Google Chrome ya, benar nggak sih Mas? Bisa banget uh, sebetulnya, bisa, ya. tinggal, hmm. uh, ting apa, yang pasti sih, um, ngundangnya harus agak lamaan. Uh, terutama okay. kan kalau mau undang, biasanya kalau tim Google Chrome kayaknya uh, enggak dari Indonesia ya, kayaknya buat tim engineer-nya. Yeah. Jadi yeah. mungkin butuh waktu beberapa bulan, dan uh, mereka buat traveling uh, cukup jauh kan, butuh planning. Itu aja sih. Hmm. Jadi okay. uh, kalau di-planning dengan baik, siapa tahu bisa bersaing sama tim sebelah mas yang ngadain conference <laughs> akhir minggu ini tim sebelah mana <laughs> tuh? Android kan bikin sesuatu. enggak sorry tim Android kan uh, bikin Android jam. oh tim Android nah, oh iya oh. iya iya makanya ya, ya, tim ya. sebelah apa? Ah, oh bukan-bukan maksud ah, bukan, bukan. <laughs> Android Oh iya. Yeah. iya iya kan Android uh, bikin hmm. Android jam. terus ngundang juga hmm. beberapa Googler gitu I see. Oke. Okay. Wah. Tapi berarti ya nggak ada masalah bener. ya, walaupun apa? Uh -uh, walaupun tim Chrome uh, domisilinya di Eropa kan ya, rata-rata. Cuma itu nggak masalah berarti, Mas? Sebenarnya gak masalah. Tinggal uh, kita bisa mastiin uh, komunikasi sama mereka. Mereka ada waktu mm -hmm. karena, gen uh, buat mereka penerbangan butuh waktu aja. Itu aja sih biasanya. Yes. Hmm, tinggal sama ada apa approval approval segala macam ya, oh Tyler, oh Tyler, mereka pakai Hotel. Tyler <laughs> <gak? laughs> Internal sekali ini, ya, ya? internal sekali. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya. Nah, ini ini menarik banget ya. Jadi kalau teman-teman biasanya nonton Chrome Dev Summit tahun lalu itu nonton online gitu kan? Pembicara pembicaranya uh, bisa di itu ya dilihat online gitu kan? Bisa diundang, siapa tahu bisa ngisi di Kalimantan, di, uh, uh, di di Padang, Padang, atau di mana gitu ya. Seru nih, jadi jangan dilewatkan ya. Ini apa uh, peluang menarik ini? Kapan lagi kita bisa ngundang, dan uh, semuanya ditanggung oleh Google kalau dia proof ya. Tentunya ya, ya Kalau di hmm. ya. ada minimum, ada maksimumnya nggak? Misalkan mau ngundang orang. Gitu. <laughs> Biasanya sih tergantung kebutuhan. Tentu kan uh, apa, kita bisa ini ininya sih, Mas. Uh, bisa ngelihat Kita sih pengennya sih bisa support semaksimal mungkin. Uh, mm -hmm. Tapi tentu nanti case by case. Misalnya jumlah pesertanya berapa, terus kebutuhannya okay. seperti apa. Lebih ke sana sih. Iya. Hmm, kalau kalau apa? Kalau beberapa tahun yang lalu kita ngadainnya namanya Chrome Dev Summit Extended sama seperti oh. Google Ayo Extended juga. Seperti gitu Ayo kan. Extended ya. Uh -huh. mm -hmm. Jadi apa materi-materi yang dibawakan di sana mungkin kita review atau kita uh, bawakan ulang dengan uh, bahasa Indonesia tentunya dengan bahasa lokal mungkin bisa dibikin juga video uh, reactionnya ya. <laughs> iya reaction. <laughs> yeah. jadi tahun ini. Uh, kita apa si Chrome Dev Summit-nya ditiadakan tapi ada kemungkinan tim dari Chrome uh, developer Chrome-nya itu bisa menghadiri lokal lokal acara. komunitas iya jadi manfaatkan manfaatkan dieksploitasi ya kalau mau ngadain acara besar di kota itu syaratnya apa aja ngadain acara besar syaratnya uh, cari tempat cari sponsor terus jual tiket apalagi ya syaratnya nggak ada sih ya Oh mungkin ini kali ya. ada ada hubung ya cari speaker tentu. Ada hubungannya <laughs> sama uh, itu enggak sih protokol kesehatan gitu-gitu minimum uh, attendensinya berapa gitu ya, harus ngikutin ke masing-masing daerah kali ya. Itu oh, lokal Betul. kan ya? Berarti. Iya, beda-beda kan tiap kota ya. Betul. <laughs> mungkin ini soalnya... ini kali ya. Mas Danang bisa bisa kan Mas Danang udah cukup sering ya ngadain ada event ya mungkin bisa apa diceritakan kalau mau bikin event tuh gimana sih buat teman-teman yang belum pengalaman mungkin uh, pengen bikin event siap uh, sebetulnya yang paling pertama uh, why-nya dulu sih aku selalu hmm. start kalau kenapa eh, ya uh, kenapa mau ngadain ada event ini kenapa kok okay. uh, misalnya mau web kenapa judulnya ini berarti kan kita harus hmm. cari aspirasi dari grassroots kira-kira uh, apa nih yang lagi happening terus di satu sisi kita tanya juga sama organisernya, kenapa kalian mau mengadakan hmm. hal ini? Bisa jadi okay. mereka melihat, oh, kalau kita belajar ini, ini sesuatu yang sangat bagus untuk masa mendatang. Untuk membawa uh, komunitas ini ke tempat yang lebih, atau sesuatu yang lebih advance lah. Artinya ada di situ, kemudian uh, planning sih sebetulnya. Yang pertama, planning, ya. ha, pick tanggal, pick tanggal dulu. Hmm. Kemudian uh, simultaneously kita uh, mulai, kan tadi sudah ada judulnya berarti ya, Berarti pick tanggal, pick hmm. tempat, Uh, masih speaker, habis itu baru kita jalan, ngelengkapin kepingan-kepingan lainnya, pendanaannya seperti apa terus uh, marketing hmm. channelnya seperti apa secara garis besar, sebetulnya seperti itu ya, uh, mungkin kalau pengalaman sih, kalau tanggal ditentukan oleh uh, venue, biasanya <laughs> kita ngikutin apa gedungnya, uh, biasanya cuman kalau misalkan teman-teman baru banget nih, tiba-tiba pengen bikin event besar, saran saya sih Uh, ikutan ngurusin uh, event yang event akan jalan dulu aja. Iya, yeah, misalkan <coughs> uh, kalau event itu sering ngadain apa? Wordcamp. Eh uh, uh, Jakarta JS dulu sempat bikin sekali eh uh, JSD. Jadi volunteer aja dulu di event-event yang yang sudah ada. Nah, di, dari situ baru dapat pengalaman gimana sih cara organize uh, sebuah event gitu ya atau yang lebih kecil lagi meetup. Jadi ngadain meetup kecil-kecil Mungkin jumlahnya ya 10, 20, naik di, di 30, akhirnya bisa sampai 70, 100, dan lain-lain. Habis itu baru ngadain event yang lebih besar. Jadi nggak kaget gitu ya. Tiba-tiba kok uh, apa eventnya besar gitu. Kadang-kadang kan overwhelm ya kalau terlalu cepat gitu. Uh, apa, uh, step by stepnya terlalu ini. <tuh> nah, Mas Danang, pre-event defense ini mulai kapan? Kalau nggak salah kemarin ceritanya ada pre-event dulu. Sebelum defes itu belum defes ya. Uh, iya ini Wah ini memang Preface. Apa namanya? Mm -hmm. <laughs> Kalau masih mereka infonya A 1 mungkin ya dari Biar... ya yes. <laughs> <laughs> Gak ada uh, info ya. Nah um, sebetulnya buat teman-teman cloud, uh, Aduh aku kok jadi aku yang ngomong ya. Direncanakan <laughs> ada pre-event, <laughs> ada pre-event. Uh, nanti oh, aku yang cerdas ya yang cloud okay. uh, rencananya mau ada pre-event jadi mereka rencananya ini kok kok udah aku, eh semoga teman-teman cloud gak marah ya. Uh, <coughs> tapi ada event besarnya <laughs> tapi direncanakan mau ada pre-event di tiap-tiap kotanya di tadi Surabaya, uh, mm -hmm. Bandung dan Jakarta. Nanti uh, mm -hmm. event yang besarnya sekali offline tapi yang tiga, yang tiga lainnya kayaknya bakal online. Gitu sih masih mereka. Wah, bocoran narik ini. Cuma oh, ada cuman. di channel ini. <laughs> Jangan, ya. Jangan di klip ya <laughs> Jangan di klip ya bahaya ini <laughs> Insider information Oke <laughs> oke. Okay. Okay. Uh, jadi uh, kalau sekarang di apa di tahun ini Ada berapa kota mas yang bakal ngadain The Fest? Insya Allah harusnya ke 10-10 nya ada 10-10 nya ada ya hmm. Ya. Yeah. Oh. Sekolah nya okay. ada di FES okay. Nah itu bakal uh, di uh, Tanggal yang berbeda atau Kemungkinan ada yang bentrok uh, Sama atau bentrok. gimana penentuannya Ada yang bentrok Ada yang bentrok, Penentuan ada, yang bentrok. Oh, ada yang bentrok sih misalnya uh, okay. Jadi uh, mereka mau meng mengadakan Dari November sampai Desember uh, yeah. Masih uh, Kayaknya masih padang uh, Tadi kata masih juga bener ya Walaupun yeah. kita udah pinginnya tanggal segini Tapi kan masih subject to change of oh, venue nya yes. adanya ini nih, akhirnya kita rubah atau speaker yang kita idam-idamkan. bisanya tanggal segini nih, bisa. ya udah kita geser. Jadi, uh, masih ada hal, -hal seperti itu, iya. Uh, apalagi sebagian besar dari device ini diadakannya uh, di weekend kan, Sabtu atau Minggu kan. Jadi, uh, tanggalnya ya cuman ada. Kalau Sabtu, misalkan ber, berbarengan Sabtu ya, cuman sebulan cuma ada empat gitu kan, sama ya. Desember berarti ada 8. Ya, jadi, ya. 8 dari 10 pasti bentrok gitu Ya Betul Mas <laughs> Tapi memang beda. mungkin Gak terlalu masalah ya Karena target audience utamanya eh, Lokal kan berarti Ya cuma yang di kota itu aja kan Betul hmm, betul betul. Ada beberapa yang memang di hybridin nih Mbak Jadi harapannya biar beberapa hmm. bisa lihat Cuman kayaknya yang hybrid gak terlalu banyak Yang hybrid tidak terlalu banyak Jakarta, Depok, dihitung dua kota ya? Jakarta, Depok, Tangerang, apalagi ini Tangerang. Ini Tangerang ada temen -temen. nanyain, ada defes gak? Enggak nah, ada gdg ginya enggak ada defes. Bikin iya. dong gdg ginya Nurholid. dipropose <laughs> <laughs> dipropose 10 kota, apa aja? Um, wah ini <coughs> ngerasa hafalan ya. Uh, Jakarta, <coughs> uh, Depok, uh, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali atau Denpasar, uh, Makassar, Medan. Pas 10. Oh, yeah. Hafal, kerjaan sehari-hari sih ya. <laughs> Mas Danang udah udah apa menjelajahi berapa kota di uh, Indonesia? Uh, kalau untuk GDG-nya sebetulnya... Udah 10 10 ya, Yang belum justru Yogyakarta sama Semarang. Yogyakarta sama Semarang. Iya. Yeah. Okay. Karena tanggalnya samaan, jadi <laughs> uh, sama tim ngesplit gitu. Oh, yang uh, ini sini ya, yang saya ke situ gitu. Oke. Okay. <laughs> Kalau untuk tahun ini rencananya mau ke mana? Belum tahu. Pengennya sih uh, karena tanggalnya belum pas. pengennya sih tiap hmm. minggu pengen datang ke masing-masing divisi -masing oh, okay. uh, ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di lo, apa namanya di lokal situ kan. Kira-kira gimana? Hmm. Uh, okay. Narik aspirasi juga supaya kita bisa lebih baik. Mantap, mantap. Nih ada nih, Bandung, Cimahi. <laughs> Cimahi. <laughs> Batam, oh Batam belum ada ya. Batam belum Batam, ada. Batam belum ada ya. Batam ini termasuk kota yang cukup unik. Kenapa? Karena uh, komunitinya uh, all professionals. Jadi oh, kayak, professional. oh. ya termasuk kayak student. Jadi kan kemarin sempat uh, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Kalau Batam, ini please correct me if I'm wrong ya. Ini yang aku yeah. uh, dapat kemarin. Pas ngobrol sama hmm. di sana, even mahasiswanya kebanyakan kelas malam. Jadi oh, yang memang jadi kerja. Iya. Dan Batam itu kan salah satu pusat uh, banyak kerjaan datang dari Singapura, dari hub-nya mm -mm. lah ya, buat ke Asia Tenggara uh, di sana. Jadi sangat-sangat profesional, agak beda gitu. Jadi kalau hawa-nya profesional, bedalah ininya hawa oh, komunitasnya. Iya. Ya, kalau dari sementara nebeng, itu... nebeng GDG Singapura aja kali ya. Oh, <laughs> Ketertarikan berkomunitasnya, tapi tinggi mas, kalau di Batam. <laughs> nah maksudnya masih uh, pada suka bikin meet up atau justru males karena udah pada sibuk kerja masing-masing itu sih jadinya uh, karena uh, kerja kuliah um, gairahnya masih ada tapi nggak sebesar kota-kota lain iya, kan biasanya benar. yang banyak yang banyak ngedrive biasanya mungkin iya. dari teman-teman jdi -teman nya yang organizer yang ngasih ide apa segala macam nanti sama teman-teman mahasiswa atau gdc dibantu buat jadi volunteer eksekusi nah ini semuanya profesional jadi. <laughs> oh Adil -adil. iya iya iya gitu iya. Kadang-kadang kita kalau bikin meet up itu kan kalau misalkan bikin meet up di weekdays di hari kerja after office itu kan yang datang profesional biasanya kan orang-orang kerja hmm. orang kantoran. Kalau kita bikin di weekend di akhir pekan biasanya anak-anak kuliah gitu kan. Nah kalau di Batam kalau kita bikin after office mereka kuliah <laughs> <laughs> kerja sambil kuliah. Kalau di weekend udah Senin sampai Jumat kuliah terus masa weekend harus datang minta lagi Lobing kayaknya malas gitu kan jadi mungkin ya itu ya tantangannya kali ya di di sana ya Batam yeah, yeah. Jabodetabek banyak juga ya di gigi ya apa tadi ya Jakarta uh, Depok Bogor Depok. Ya. ya tiga itu Tangerang yang belum ya <laughs> Oke okay. defes kali ini tiga hari juga kah Nah, uh, ini kayaknya Mas Razan nanya uh, tentang di Jakarta. Kebetulan ada Mas Patrick hmm. di situ. Mas Patrick oh saya jawab, jawab. Oh iya, saya jawab. Atau -ata -ata mau ini di-invite ke sini, di, kesini, di <laughs> Ikut ngobrol langsung, juga langsung. boleh. Tadi kan link udah ada tuh. <laughs> iya, udah dihapus sih tapi. <laughs> oh. Oke. Okay. Eh uh, ini, tuh Imre dia pengen bikin jauh asal orang Amrik. Masalah Mastimon. lokal <laughs> orang sana Iya, selamat lah ya Kalau di sini kan hmm. eh, apa masalahnya berbeda Kalau di sana masalahnya syuting-syutingan ya hmm. Ngeri hmm. banget Beda tempat, uh, jadi masalah jaga, jaga, ini uh, uh. Mudah-mudahan aman-aman aja ya Amin, amin, amin, amin hmm. Aceh, Aceh datangnya ke Face Medan Iya, salah satunya Iya, ini Medan Ayah. juga baru Medan juga oh, baru ya, ya. Baru baru jalan setengah tahun, uh, termasuk yang lumayan ramai sebetulnya Medan. Ya. Karena Dara... pertama di Sumatera kan ya? Betul, pertama di Sumatera. Oh iya, pertama di Sumatera ya. Cuma satu kan yes. di Sumatera? Pertama dan satu-satunya <laughs> sejauh ini. Pertama dan satu-satunya sampai saat ini. Kemarin Bekasi tuh itu, Ivan candidate. mau bikin Bekasi dia <laughs> Bekasi, di Surabaya <laughs> Kemarin ada yang datang dari Malang Sama dari mana ya, pokoknya dari Kota kecil yeah. di sekitarnya, semua pada datang Ke Surabaya, pas IOX hmm. Kemarin Iya <coughs> yeah, benar Jadi beberapa, ada beberapa Daerah yang bela-belain datang Ada tuh beberapa orang yang Bela-belain misalkan Yang apa ya, kalau Surabaya Dengan Malang kan dekat juga ya yang kayak antara Jakarta Bogor gitu ya itu masih pada mau datang ya ini Aceh Aceh ke Medan itu perjalanannya eh, tergantung Acehnya ya tergantung <laughs> kalau di dalam darat itu tujuh jam. Makan <laughs> itu. <laughs> Tapi datang gitu ya luar biasa hebat ya butuh apa ya haus akan ini ya, semangat banget kegiatan komunitas iya ini ada info nih Batam game dev ya yang ramai ya. sama ini apa yang 3D ya yang bikin-bikin 3D itu kalau nggak salah di Batam juga rame ya? Ya, yeah, yeah. animasinya hmm. pun animasi betul. Insya Allah uh, Jakarta dua hari aja cukup ya karena offline ya kali ini ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hmm, tuh udah ada jawaban langsung dari panitia <laughs> panitia. Patrick balik Papan nah, next jadi first Gigi GD, guys Farhan di Kalimantan. Kalimantan. Uh, Sumatera baru ada satu Tangerang komunitasnya sepi Masa sih? Langsung kan banyak kan ya Tangerang sekarang bukannya lagi ini ya Lagi banyak Ada beberapa startup yang mulai buka di uh, Tangerang Salah satunya banyak banget, mas. Traveloka yeah. Yang baru pindah dari enggak eh, baru juga sih Berapa tahun yang lalu ya pindah uh, Terus juga ada warung pindah, uh, Sirklo kalau nggak salah di Betul. Uh, Serpong BSD ya. juga, ya. BSD juga. Jadi harusnya. Terus juga ada kampus juga di sana kan, banyak kampus. Banyak. Apa yang kampus yang gedungnya unik itu? Multimedia, bukan? Eh, bukan. Multimedia, ya. Universitas Multimedia Nusantara ya. Ya. ya. Hmm, hmm. Ada ada venture capitalnya juga di situ. Betul. <laughs> Mantap itu sebenarnya ya. Secara ekosistem sebetulnya Tangerang itu sangat-sangat potensial karena hmm. eh, banyak kan. Uh, perusahaan teknologi akhirnya pindah ke sana uh, tinggal di sana, jadi uh, lebih enak lah ya nya hmm. terus mereka juga secara kota udah enak banget uh, mal ada, kehidupan ah, sekolah rumah sakit ada semua, kayaknya ke depan mungkin 2-3 tahun bakal jadi pusat tech sih kayaknya, hmm. ya kan dihiatkan begitu oleh teman-teman <coughs> Sinarmas ya ya nanti oh, kita lihat yeah. oke, okay, mudah-mudahan uh, kalau di, ini udah ada belum ya? di Bukit Mangga <laughs> ya nggak saya saya saya uh, berubah pikiran oke okay. <laughs> nanti di Jakarta bisa dilihat oh berarti Jakarta hybrid ya Patrick ya wow mantap, mantap. Nah, buat buat teman-teman di daerah kalau mau tahu gimana defes keseruan defes Itu bisa cek di uh, YouTubenya Gdg Gdg Indonesia apa Jakarta, Gdg ya? Jakarta Jakarta ya di Gdg Jakarta pasti Gdg Jakarta uh, Terus ini uh, Razan ya Aceh cek ombak dulu dari GDSC betul, mulainya dari GDC aja kalau rame bisa jadi Gigi, -gigi ya. Kalau kalau GDSc gimana mas ininya mas uh, apa uh, konsepnya? Itu kan per per apa per kampus kan? Yeah. Uh, terus uh, setiap orang yang jadi lead-nya itu uh, apa masa jabatannya berapa lama syaratnya apa gitu ada nggak sih? Sebetulnya uh, mirip juga sama GDE ya. Jadi kalau mm. syaratnya uh, dia datang dari dia ada kemampuan teknis. Karena mm. nanti kan dia punya akses uh, tujuan GDC <coughs> adalah manfaatkan dari sumber kita yang ada tadi buat yeah. dia pelajarin, terus dibagikan sama temennya, terus bikin kayak uh, study group gitulah. Harapannya GDC itu seperti itu. Uh, jadi mm. escalating the learning. Nah pertama berarti punya kemampuan teknis untuk mempelajari hal itu. Yang kedua okay. uh, ada semangat berkomunitasnya. Hmm. Ja, uh, untuk menjadi leads itu uh, masa jabatannya selama satu tahun pendaftarannya biasanya dibuka di antara Mei sampai Juli hmm. Mei sampai Juli gitu. oke ini ya. Uh, ya di apa uh, libur semester ya libur semester betul di libur semester <laughs> hmm. idealnya yang mendaftar itu teman-teman uh, yang mungkin di tahun ketiga Oh. Jadi di semester lima, uh, jadi itu ada yang tanya tuh semester <laughs> sepuluh oh, ya? <de> <laughs> wah, aku siap <laughs> semester sepuluh, kenapa sih belum? itu ada yang tanya tuh. Odeh. berapa semester sih? Delapan kan? Jangan, ya? jangan semester sepuluh jangan. Udah fokus ke lulus aja atau skripsi ya, jangan ya. Justru dipilih di semester semester tengah itu karena semester awal harus adaptasi dulu. Semester akhir itu udah harus selesai gitu ya harus segera cabut dari kampus gitu ya Jadi yang di tengah-tengah Nah kalau misalkan udah setahun nih habis itu kita boleh apply lagi kah atau udah nggak boleh lagi? Biasanya kita... Betul, berapa, Satu kali. Satu kali. <laughs> berapa periode mas? <laughs> oh sekali aja ya yeah. <laughs> Oke, okay. hanya sekali. Dan mudah-mudahan setelah dari GDSC udah dapat experience ya, bisa buka GDG juga ya. Bisa jadi jilid juga gitu ya. Betul. Hmm. Dan kalau untuk teman-teman yang apa, uh, yang perempuan, bisa ke uh, Women Maker ya. Ya. Yeah. Hmm. Maaf ya. Saya kan tadi <laughs> sudah berubah pikiran. tidak mau mancing-mancing. <laughs> semester 10. Bentar lagi lulus, <laughs> janganlah. Semester 13 lebih betul. parah ini. Harusnya udah DO ya. ya? <laughs> Harusnya udah Karena di... Kan ada batasannya. Tapi kan? kalau zaman aku kuliah dulu masih bisa. <laughs> masih bisa, Wah, ya. Angkatan berapa nih? <laughs> <Belum> banget. <laughs> Sebelum Masehi. <laughs> Sebelum Masehi. Aduh, nah, aduh. Saya lulus semester 10. Berarti kalau semester 10 itu Eh uh, lima tahun ya lima tahun oke okay. normalnya tiga empat tahun kan ya Nah ini tadi udah kita jawab ya jadi silahkan di cari aja di menit-menit awal kita udah apa udah jawab uh, singkatnya adalah uh, teman-teman punya apa punya passion di komunitas uh, mungkin secara teknis uh, udah pasti ya udah pasti oke okay, gitu ya udah cukup oke okay. kemudian suka share di komunitas-komunitas jadi Uh, ya kalau emang ada niat mau jadi G, uh, GDI ya sebaiknya ngisi-ngisi uh, dulu ya walaupun belum jadi GDI ya ngisi aja dulu gitu nanti udah istilahnya udah direkognisi sama uh, teman-teman komunitas baru cari Googler ya cari Mas Danang Mas saya mau apply GDI gitu Uh, gitu. Terus kalau di, di daerah teman-teman nggak ada nggak ada apa sih acara offline bisa juga kan hmm. bikin bikin tulisan, Communitas. artikel, yeah. atau uh, ya, uh, apa dalam bentuk uh, tulisan bisa atau dalam bentuk bikin channel misalnya live streaming uh, yes. atau bikin video juga bisa jadi apa bebas sih nggak harus sebagai Betul. speaker di acara. Oh iya benar bikin podcast, bikin video, bikin artikel hmm. ya. Bisa, atau kalau misalkan ada keinginan untuk ini ya coba bikin apa uh, mulai dari yang kecil-kecil aja komunitasnya, kom kelompok belajar. Tiga orang, lima orang, share, saling sharing, nanti lama-lama kan jadi besar. Kemudian ya udah, dari situ juga udah bisa jadi portfolio kita untuk menjadi GDI atau uh, GDG Lead ya. Terus juga ini ada masukan nih dari Imbri ini. Ada program yang namanya Road to GDI, kalau tertarik mau jadi GDI nah program ini apa mas mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin masih bisa jelaskan ya <laughs> enggak, masukin uh, aja apa? stream nih <laughs> mas, enggak, ya kalau Eh oh, iya, uh, basically untuk GDI itu program mentoring buat teman-teman yang uh. tertarik buat jadi JDI nanti dikurasi terus di matchmaking sama JDI existing buat uh. ada sesi one on one uh, saya lupa step seminggu atau dua minggu sekali Uh, selama hmm. beberapa saat untuk uh, mem memoles supaya siap untuk mendaftar jadi JDI, Gitu sih, oh, kurang lebih. Oke. Okay. Wah, menarik tuh. Buat teman-teman yang bingung ya. Mungkin nanti, apa namanya, kalau teman-teman mau uh, dapat informasi tentang JDI pembukaannya, JDSI dan segala macamnya, mungkin bisa follow twitternya Google Devs ID karena informasi biasanya uh, kita sebarkan salah satu kanalnya dari institusi uh, di sana dan bisa ini juga bisa apa namanya uh, lewat discordnya kita juga uh, yeah. di apa, Google Live ID juga ada gitu ya yeah, silakan uh, Imblet kalau tertarik mau <laughs> join silakan <laughs> silakan kita ngobrol-ngobrol kira salah salah paste lagi enggak, <gul> enggak. paste apa ini, tadi alihin sengaja alihin sengaja <laughs> nah ada ada ini ya gak? ada apa linknya ke landing page atau ke website informasi tentang yang tadi apa uh, road to GDI nah ini sebetulnya kita baru pilot kemarin uh, nyobain okay. dan saat ini pendaftaran udah ditutup jadi kita lagi ngecek terus uh, sambil lihat kira-kira uh, Bagaimana, Mas Imre adalah salah satu mentor kita nih oh di iya. Thank you banget Mas. Mas, ya Imre, terus juga Sidik ya kalau nggak salah ya Sidik. Kayak, ya. ya kita... tapi kayaknya buat yang rutu JDI ini uh, dari Indonesia yang lol, uh, yang akhirnya jadi mentor baru Mas Imre doang baru. sih. Baru Imbri? Iya. Ya? Wow, luar iya. biasa. Mantap. Masih sempat ngasuh anak lagi ya, luar biasa ya. Ada <laughs> <Tidak laughs> yang lengkap. Mm -hmm. Mantap, mantap. Oke. Okay. Ada lagi uh, Mas Denang, informasi-informasi yang bisa dibagikan uh, ber yang berhubungan dengan DevS atau program-program Google? Rasanya itu sih. Uh, itu ya? again, kalau uh, kalau uh, saya bisa sharing, bisa uh, teman-teman kan kita lagi bikin launch di Discord channelnya, bisa tes itu sebentar, aku mungkin nanti sambil titip link kali ya mas ya buat teman-teman yang uh, buat ke oh, ya Discord yeah. Apa, uh, Discord ya, kita baru buka Discord ya untuk uh, yeah. teman-teman uh, berkomunitas Aku kasih chattingnya di private chat nanti mungkin uh, Mas bisa bisa kasihin jadi uh, linknya itu bisa masuk ke Discord-nya kita bisa ngobrol sama Mbak Eka. bisa ya ada Mbak Kak di situ ntar ngomong ngobrol sama Mbak Eka, belum tentu juga kan kadang-kadang kita nggak terlalu aktif juga ya di discord cuman at least di situ GDE GDG yeah. GDSI ada semua. Ada semua, jadi kalau apa di kotanya belum ada, bisa join di Discord. Siapa tahu bisa nanya-nanya di sana gimana cara berkomunitas, cara bikin komunitas gimana mau bikin event gimana gitu ya. Bisa belajar lah, belajar bareng-bareng kita ya. Mantap, Mantap. oke. Okay. Dari Eka ada yang mau ditambahin lagi hmm, belum ada ya? Belum ada. Kalau gitu mungkin uh, cukup sekian untuk malam hari ini. Seru sekali ya chat kita, <laughs> seru sekali obrolan kita malam hari ini uh, terima kasih buat teman-teman semuanya buat informasinya juga terima kasih, uh, terima kasih banyak buat uh, Mas Denang juga yang sudah uh, menimpatkan hadir malam hari oh. ini di antara meeting-meeting <laughs> uh, buat yang mau follow-follow nih Mas Denang mau follow kemana? Oh. kalau follow, ini follow akunnya follow pribadilah lah pribadilah. Okay. Uh -huh. pribadi boleh <laughs> kerjaan boleh Iya, terserah oke oke semua akun sosial mediaku dan Juf semua D A N J U F iya itu dari TikTok ada semua TikTok isinya apa TikTok aku gak pernah ngepost, post cuman actually oh squatting nama biar gak diambil ya oh bisa juga biar gak diambil bukan itu sendiri. cuman waktu pas itu sempet ada masanya di mana banyak orang share Tips fotografi di TikTok, dan hmm. aku follow akun itu dulunya uh, uh, ya. Uh, okay. Gitu sih, kalau dulu <laughs> karena oh, seni fotografi. Oke, okay. hmm, <laughs> okay. semuanya dan ya dari yeah. Twitter, uh, TikTok, Instagram, uh, LinkedIn, LinkedIn, Facebook, dan lain-lainnya. Ya? Sfm, yeah. <laughs> anak <apa> lapuk. <laughs> Sfm apa itu, oh, oh Sfm itu. Oh ya, gitu lah, Mas. Dulu kita bisa nanya sesuatu, oh. terus kayak crowdsourcing. Oh, as, ya, as, as, as, as, as, as, as, Google Plus as, as, as, Google Plus, <laughs> Google plus aku punya. Dan dulu termasuk yang, ya as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, Ya boleh, oke okay, kalau gitu uh, Eka, yang mau follow-follow Eka kemana? Ke Twitter? Di semua akun Eka FYI oh, Oke, okay. kalau saya Riza di semua akun kecuali Twitter, nggak dapat soalnya <laughs> <tik> Twitter saya Riza <tik> oke Baiklah kalau begitu terima kasih banyak buat uh, Mas Denang, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir Malam hari ini seru sekali Uh, kita ketemu lagi minggu depan dan kita ketemu minggu lagi depan, di the defest uh, terdekat. Oke, okay? yeah. Selamat terdekat. malam semuanya, bye bye. Bye bye malam, thank you semuanya, thank you Mas Riza. Thank you, thank you.